Kau percaya, saya so, yakin itu satu kita yang berbeda. Saya sudah kan, tapi nona tutup mata. Berakhir sudah ini begini, sakau so, pasrah. Su banyak masalah datang silih berganti. Semua kali ini lewat pegang yang janji Su paling sayang jadi amin sampai nanti. Sapu hati sumur terjauh siapa lagi? Sapu hari bahagia lagi dari pagi sampai pagi. Saya ingat kau lari di pikiran, namun juga mimpi. Jangan berani kau sudahi sama mati Kamu. Jalani semua jurus rahat kemana? Mau sesayang kau? No. Mereka paksa banyak yang melarang dari kawan sampai keluarga juga bilang. Bercuma bertahan, kau jaga harus Mending mencari yang lain bercuma satu saya. Namun nanti tidak bisa tipu sayang rasa. Hari lain takut beda lagi bagaimana? Yang mengerti noda mungkin yang lain terbiasa. Buka hati tak segampang itu boleh kau coba. Saya yakin rencananya besar dia bertemu kau Pada tuan, musaya kau semoga kita kan jadi jalani semua. kemana? Bilang pada Tuhan